Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin nasta'in Ala umurid dunia Wa din ala sayyidina muhammad Wa la wa la illa billah Hari ini kita akan Mulai dengan uh, Belajar definisi tentang Akhlak Ya Beberapa Pelajaran-pelajaran uh, yang lalu Kita telah mulai dengan Adab-adab Adab makan, adab minum, adab tidur Ya kan, ada bangun tidur uh, Ada berteman Ada bergaul Sesama muslim Ada bergaul dengan yang lawan jenis Dan seterusnya Ya hari ini <tuh> ya Kita berkumpul di sini Untuk bicarakan tentang akhlak ya ini kalau kita lihat di sini ya kan ini kita punya buku yang kita keluarin sendiri buku panduan adab dan akhlak siapa yang masih ingat apa bedanya adab dan akhlak ah, ingat. kalau akhlak ada baik kalau ada perlu dipelajari Ya, kalau kalau ada <tuh> harus kita pelajarin. Sedangkan kalau akhlak itu merupakan karunia daripada Allah. Ya, jadi eh, sekarang Tapi ya karunia itu, apa? karunia itu pemberian Allah. Ada anak dia udah dari bayi dia dia anaknya sabar dia diberi sama Allah udah sifat sabar. Waktu mulai dari bayi <coughs> Ya Dia diberi Allah sifat jujur Enggak pernah dia belajar Jujur Enggak pernah dia belajar Untuk sabar Ya kan Enggak pernah dia belajar untuk Misalnya dia Suka menolong nah, tapi diberi Begitu aja sama Allah Ya kan Nah Namun Akhlak ini pun Bisa kita uh, Tingkatkan Apa yang diberi sama Allah nih Bisa kita terus tingkatkan Dari misalnya dia punya sifat Syukur, sabar Suka menolong Nanti dia bisa Ya dengan izin Allah Dia bergaul sama anak-anak yang Misalnya anak-anak yang uh, apa uh, disiplin, anak-anak yang suka memenuhi janji, temannya nih suka apa namanya suka uh, berjanji dan dia dia penuhi janjinya. Nah, karena dia bergaulnya dengan <tuh> anak yang patuh, anak yang selalu memenuhi janji, maka dia akan pelan-pelan. Mencontoh temannya nah, mengikut temannya Ya kan <tuh> Kalau misalnya dia Bergaul dengan Anak yang misalnya Apa? Kritis Anak yang suka bertanya Di kelas tuh suka bertanya Dia bergaul bersahabat dengan teman-teman Yang suka bertanya Maka dia pelan-pelan akan ngikutin Temannya yang kritis tadi Ya, <tuh> Jadi Nabi katakan Kalau kita bergaul Dengan pandai besi Maka kita akan kecipratan api Kalau kita bertemu dengan Dengan, dengan, dengan um, Minyak wangi, hmm. kita kena, kena minyak wangi. Dia, Kalau kita bergaul dengan Tukang minyak wangi Penjual minyak wangi Maka kita akan Kecipratan Minyak wangi nah artinya apa artinya kalau kita bergaul dengan orang jahat maka kita akan jadi jahat kalau kita bergaul dengan orang yang baik ya akhlaknya baik kita akan bertambah baik akhlaknya dan Nabi diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia ya kan <tuh> nah bu istu bu istu lil Makarimal akhlak kata, kata Nabi Saya ini diutus nih untuk Menyempurnakan akhlak manusia Caranya gimana Nabi kasih contoh Nabi kasih contoh Ya kan Akhlak yang baik Maka sahabat-sahabat Nabi Ya kan menjadikan Nabi teladan Menjadikan Nabi Orang yang pantas dicontoh Sehingga sahabat-sahabat juga bertambah Akhlaknya Ya yeah. Teladan itu yang patut ditiru Misalnya eh, Ya kan? Misalnya eh, Syafiq ini orangnya jujur Ya kan? Nah, orang yang jujur itu Adalah orang yang teladan Orang yang pantas dicontoh Patut dicontoh Nah, kebalikannya Misalnya ada si Fulan Suka berbohong dia suka berbohong dia suka nyakitin orang orang yang suka berbohong suka nyakitin orang pantas dicontoh enggak? nggak nah, dia nggak pantas menjadi teladan Tapi, kata ya. musuh dari teladan itu apa kata apa kata musuh dari teladan lawan katanya nah, ya. Dia nggak patut di nggak uh, dicontoh nggak nggak nggak apa tidak teladan lawannya teladan ya hmm. tidak bisa diteladani Ya, jelas ya. Oke, okay. nah sekarang kita mulai. Abi, kasih satu contoh aja. Misalnya, misalnya contohnya tentang, ya, jujur ini nomor 2 jujur, ya kan? Nah, nomor 2 jujur, ya, kritis. Ya, kritis itu nanti kita lihat di sini ada. Kritis itu contohnya, dia suka bertanya Dia nggak mudah percaya begitu saja Apa kata orang? Dia cari buktinya, ini benar nggak nih? Gitu. Misalnya ada orang bilang, eh si Fulan-Fulan tuh begini-begini-begini nggak begini, begini. langsung percaya dia Apa benar? Mana buktinya? Nah, itu orang yang kritis seperti itu Katanya Tabayun Iya, misalnya juga Tabayun Misalnya dia Bertanya langsung kepada orangnya Jadi orang yang kritisnya Orang yang selalu banyak bertanya dia Kalian insya Allah Kritis Insya Allah semuanya bisa kritis Karena ada beberapa teman-teman kalian yang juga kritis Suka bertanya Ya kan Sudah jelas ya Nah ini contoh sekarang jujur Jujur Kalau kita lihat Pengertian jujur adalah sikap yang lurus hati. Hatinya lurus. Ah, enggak enggak enggak belok-belok dia. Kalau a ya a yakulu ya mayaf alun. Dia dia mengatakan apa yang dia buat. Dia berbuat apa yang dia katakan. Itu orang yang jujur. Lurus hatinya. <tuh> Duduk Dan dia menyatakan yang sebenar-benarnya Tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi Ya orang yang jujur itu lawan katanya apa? Bohong atau dusta Orang yang jujur nih Dia selalu menyatakan yang sebenar-benarnya Misalnya contohnya Ya kan Nah dia Ditanya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu telat? Anak yang jujur, dia ceritakan apa yang terjadi. ya uh, Dia enggak pakai alasan ini, alasan itu, macam-macam alasan. Misalnya dia enggak masuk. Ditanya, kemana kemar kemarin kamu? Oh iya, kemarin saya sakit, padahal enggak sakit. Nah kalau orang udah berani berbohong Abi waktu itu bilang apa? Maka dia harus nutup dengan kebohongan yang berikutnya Kebohongan itu ditutup tutup, tutup. Ditutup lagi Ditutup lagi Misalnya contohnya gini Kemana kemarin gak masuk? Ya kan? Oh saya sakit Padahal gak sakit Nah dia padahal nggak sakit kan Dia bilang sakit Itu satu bohong ah, Langsung Abi tanya lagi Sakit apa? ayo bohong yang kedua dia bilang oh sakit flu nah di mana eh, waktu sakit eh, di rumah ngapain tiduran dia bilang bohong lagi yang ketiga tidurnya sama siapa sendirian sendirian bohong lagi keempat ah. Eh, minum obat nggak minum 5 udah bohong eh, minum obat apa bohong lagi dia enam tujuh terus satu kali bohong dia harus tutup dengan bohong berikutnya bohong berikutnya terus menerus ya apa kenapa nggak bilang terus nggak masuk ya ma ya kan udah bilang nggak masuk cuman tadi ditanya alasannya kenapa kan gitu ah dia bohong dia bilang Sakit, padahal dia gak sakit Padahal kalau dia jujur aja selesai Udah urusan, kan gak apa-apa orang sakit Ada orang sakit dosa Gak dosa, tapi ketika dia Bohong baru mulai dia berdosa Berdosa sekali Untuk nutupin dosa ini, tutup Yang kedua, ketiga, keempat Satu kali Bohong, sepuluh kali Kebohongan dia harus tutupin Kalau ditanya terus-terus Bisa seratus kali kebohongan Gelas? Nah itu orang yang jujur Dan jujur juga bisa bermakna Sesuai antara niat Ucapan dan perbuatan Seseorang, niatnya dia Ucapannya dia Sama perbuatannya dia itu Sama dia, makanya dibilang lurus hati Hatinya lurus Niatnya benar Niatnya A Ucapannya A Perbuatannya juga A Bukan B Itu namanya apa? Jujur Pertanyaan? Oke, abis lanjutin pertanyaan, Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan Kesesuaian ya, Kecocokan sikap antara perkataan yang diucapkan Dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang oleh seseorang, ya, Allah. Allah katakan dalam Quran Kaburomaktan indaullahi Antakulu malataf alun Kata Allah Marah besar Allah Kaburomaktan indaullahi Ya kan <tuh> Nah, kaburomaktan indaullahi Antakulu Dia mengatakan Malataf alun, apa yang enggak Dia buat Jadi orang-orang munafik ini di zaman Nabi itu adalah Menjadi musuh Allah Marah Allah sama dia Allah sama dia katakan kabur maktan kabur, kabur itu kan dari kata-kata kabir Besar sekali kemarahannya Allah nih, Karena dia selalu Mengatakan apa yang nggak dia buat Nah itu orang munafik Kalau orang kafir udah jelas-jelas Dia kafir Ini enggak Bentuknya sama kayak kita nih sama kayak kita, pakai kopiah salat kita salat dia salat Bahkan jidatnya hitam Gara-gara banyaknya sujudnya Cuman dia sujudnya banyak tuh kalau ada manusia Kalau nggak ada manusia dia nggak sujud Baca Qur'annya lebih fasih dari kita Ya kan? Tapi untuk pamer Untuk dapat pujian dari manusia Hai, ah, ya kan? Dia selalu itu tadi niatnya, perkataannya, perbuatannya enggak sama, dan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu di zaman Nabi ada 300 orang munafik, orang-orang Islam yang bentuknya sama, dia pakai jubahnya sama, sorbannya, jenggotnya. Semua sama udah wujudnya kayak orang Islam Tapi dia adalah musuhnya Allah ya, musuh, musuh. Ya, Allah. Hmm. Kalau orang kafir memang udah jelas-jelas Kafir dia ini bentuknya sama kayak kita Nah itu salah satu ciri-ciri orang, orang munafik Kalau dia berkata Dusta dia Kalau dia berjanji Ingkar janji dia kalau dia diberi amanah dia khianat. Hmm. Iya, ya. kalau orang-orang munafik ini paling susah sholat subuh dia. Mana? Paling berat sholat isya dia. Ya karena dia memang Memang apa Imannya kan nggak kuat dia Orang-orang yang munafik ini nggak seperti orang beriman Dia Dia dia nampaknya aja Zohirnya seperti orang Islam Tapi sebenarnya dia nggak beriman Dia ini cita-citanya dunia dia Nah Dia bagaimana di dunia ini Dia bisa dapat kekayaan yang banyak Bisa hidup senang Bisa berkuasa Ya apapun dia halalin, ya, segala cara dia halalin. Abi, hmm. abi, um, cuman, cuman, um, cuman mau jadi orang dunia aja, gak mau jadi orang akhirat. Dia nanti dia disiksa di akhirat. Hidupnya sengsara nanti di akhirat. Rugi. Rugi selama lamanya. Ya, seorang yang jujur adalah seorang yang benar dan dapat dipercaya. Ya, contohnya, Nabi Nabi ini dulu sebelum jadi Muhammad. Ini sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum uh, dipanggilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia disebut apa Al-Amin. Al-Amin artinya apa bisa dipercaya. ya bisa dipercaya. yang bisa dipercaya? Semua perkataannya itu apa adanya. Gak pernah sekalipun Nabi berbohong Sehingga seluruh Warga Mekah Masyarakat Mekah waktu itu tahu Muhammad yang mana Oh itu Al-Amin Dia gak pernah bohong seumur hidupnya dia Udah dikenal seperti itu Al-Amin Jadi Apa yang dia katakan itu Itulah yang dia buat Ya kan Dia orang yang memenuhi janji Dia orang yang gak pernah berdusta Orang yang nggak pernah berbohong dia, dan dia orang yang nggak pernah berkhianat, nah, ya kan? Jangankan kepada apa namanya kepada temannya, kepada musuhnya pun dia nggak pernah berkhianat. Begitulah Nabi dan para Sahabat.